Gilbert FC, lihat kami, kami yang sedang berjuang, untuk mengharumkan namamu, lihat kami, kami yang sedang berjuang, dengan semangat kami. kalau bu Gilbert FC, kami sudah bersatu, kami keluarga, kami bersama di sini untuk merayakan. Siapa lagi Yang Apalagi yang harus merayakan hari jandu, oh gempa ELSI.